Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini makin gak bisa move on banget ya Dengan piala penghargaan yang diraih oleh Bunda Lesti di Ajang Indonesian Music Award 2022 Yang disiarkan secara langsung di RCTI Alhamdulillah Dedek Lesti menang di Indonesian Music Award 2022 di kategori Female Singer of the Year, dan Social Media Artist of the Year. bersahabatnya Alhamdulillah selamat Dedek Lesti 2 tahun berturut-turut memborong Piala Penghargaan IMA 2022 dukungan persahabatan tentunya banyak diberikan, diantaranya dari Aben Maulina Sofian yang tentunya memberikan support dan pastinya selamat untuk sang adik Lesti yang mendapatkan piala penghargaan IMA 2022. Kemudian bersama dia support dan ucapan juga diberikan oleh Papa B untuk Bunda Lesti Masya Allah, ucapannya spesial banget ya Hadiah untuk Bunda Lesti yang memborong Piala Ima 2022 Papa B memberikan kecupan Aduh Masya Allah, ini kecupan terindah banget ya dari sang suami untuk Bunda Lesti Kejora Kita lihat juga perselamatan kalimat caption yang dituliskan oleh Sandal Kuti Bilar Dede dapat penghargaan, hadiahnya ciuman. Jangan lupa di IG-nya ya, Kak. Aduh, Masya Allah, <gifat> ini cute banget. Terus, sahabat, ya, komentar banyak juga diberikan. Di antaranya dari akun Instagram Yulianto Endah mengatakan, Masya Allah, seneng banget. Udah lihat Papa Bi mulai banyak perubahan, lebih dewasa, lebih ramah, meskipun capek habis main bola, tetap jawabnya sambil senyum. Mudah-mudahan makin istiqomah ya pak, mudah-mudahan Allah mempermudah jalannya menuju rumah Allah Mudah-mudahan keluarga kecil kalian selalu dipenuhi rahmat dan keberkahan, amin Jangan lupa sholat subuh ya pak Kalau sudah ciuman kasih selamat sama bundanya Sekali-kali boleh dong live Pasport ciuman selamatnya Jangan deh, udah nikmatin aja hidup kalian sesuka kalian Tanpa kamera, tanpa diumbar, di publik karena kalian ada di fase selalu salah saat ini, jadi ya fokus aja sama keluarga kecil kalian. Nikmati hidup kalian yang sesungguhnya. Nikmati udara kalian tanpa polusi, suara, dan polusi ketikan dunia maya. Kami tunggu karya anak kedua kalian. Wow, ini keren banget. Selalu menantikan pastinya karya-karya terbaik dari Leslar. Doakan ya mudah-mudahan. Lesti Bilar selalu bahagia Amin Kita lihat juga persahabat Tentunya di postingan Bunda Lesti Kejora Dukungan tidak hanya dari suami dan kakak tercinta Ternyata dari sahabat-sahabatnya Bunda El pun memberikan support dan dukungannya Diantara dari akun Richard Ricardo mengatakan selamat Dede Frost selalu sama prestasinya Masya Allah Ada juga Tengku Safiq yang memberikan support congrats fraud. wow masya allah begitu banyak ya support dan dukungan dari orang-orang baik mudah-mudahan bunda L papa B selalu dikelilingi oleh orang-orang baik kemudian persahabat ya di acara dangdut akademi 5 grand final semalam lagu bunda Lesti kejora dinyanyikan oleh finalis Sri Devi salah satunya persahabatnya menyanyikan lagu kejora ini lagu Phenomenal, lagu yang sangat membuat kita semakin bangga dengan sosok Lesti. Sang kejora dinyanyikan di Grand Final oleh Sri Devi. Lagunya juara! Wow, lagunya juara tuh persahabatnya. Ini keren banget. Selain itu, juga persahabat Ebi dan Sri Devi sebagai finalis di acara semalam. Berkolaborasi menyanyikan lagu "Bunda Lesti dengan Judul Sekali Seumur Hidup", masya Allah, kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Kolaborasi dua calon juara yang memberikan penampilan terbaik mereka layaknya di kesempatan sekali seumur hidup berhasil mendapatkan banyak pujian Masya Allah Lesti memang luar biasa selalu menyuguhkan karya-karya terbaik hingga orang-orang yang selalu mencintai karyanya menyanyikan lagu di atas panggung megah Wow ini keren banget persahabat kagum dan bangga Lagu Bunda Lesti dinyanyikan oleh finalis Dangdut Akademi 5 Mudah-mudahan Bunda L tetap selalu berkarya Terus memberikan karya-karya terbaik Dan pastinya kita juga selalu menunggu kejutan Kabar baik yang akan disuguhkan oleh idola kita Jangan kemana-mana sahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minusyokan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.